itu itu dari, oh sekalian ya ramu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 jumpa kembali dengan kami kami akan memberikan trik caranya pemasangan Eparator dan pemasangan kondensor ya Untuk rekan-rekan, untuk pengelasan pada pipa evaporator Kita harus memberikan tatakan apa namanya, gombal ya, atau kain basah Karena kalau kita tidak berikan kain basah pada dinding pada dinding body ya sayang ya nanti bisa terbakar. Oke kita bisa melihat caranya untuk para pemula pengelasan pada bagian FAP yang kita lepas kita lepas kita flushing ya atau kita cek pada bagian nya ternyata di bagian kondensor yang terjadi bocor pada bagian EFAP kita lepas, kita flushing sekalian oke, untuk rekan-rekan kita bisa melihat caranya pengelasan pada bagian EFAP Lih. singkono di tutup Sayang, itu kan mari cedak iki cedak tembok kono. Tadi tuh mereka itu kapilernya. itu kamu itu benar kali oke ini eh ini kayak bau Terima kasih kerana menonton! kan? kasih kerana Hai, Hendro Wadah lagi ada alat untuk kertas orang kecil, kalau cukup Let's go. Oke, okay, setelah kita pasang rapi semua kita bisa melihat pada bunga es sudah mulai kelihatan bisa dirasakan seperti ini ya garing sekali untuk bunga es sudah keluar pada sistemnya oke okay, sempurna untuk rekan-rekan caranya pemasangan evaporator ya yang kita flushing dan penggantian Kondensor kita berada, berada di tempat rekan kami Bung Arjuna. Oke, okay? oh ya videonya sampai di sini dulu untuk rekan-rekan dan nanti kita berikan trik-trik lain. Jangan lupa untuk klik subscribe atau klik lonceng biar channel kami dapat berkembang dan memberikan trik-trik lain untuk rekan-rekan. Terima kasih ya untuk rekan-rekan yang sudah mengikuti dan meng-share video kami.